Halo, halo guys! Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue di sini. Tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot yang lagi gacor dan gue salah slot gacor hari ini. Oke, okay, buat kalian para paling nih, jangan kemana-mana ya, karena gue bakal uh, nunjukin ke kalian betapa gacornya salah satu situs yang gua bawa ini ya. Oke, okay, gue bakal kenalin ke kalian. Jadi, makanya jangan di-skip videonya ya. Oke, okay, sebelum kita ke gamesnya, jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe. -nya, dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Ya, nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang gue update setiap hari. Oke. Okay. uh Kita bermain dulu sama Kakek Zeus ya. Kita bermain di Starlight Princess dulu, atau biasa dipanggil si Mirna. anjay. eh okay, di sini model gue kurang lebih 90.000 ya. Dan gue pasang bet kurang lebih 2.400. Memang rada ngeri biar bednya ya Karena gue sengaja banget pasang bed lumayan gede Karena biar kita tahu seberapa nyedot dia ke modal kita Sering nyedot atau bahkan Oh my god Gak nyedot sama sekali cok Wah gila sih Wah gila sih Wah si Inca, si Inca ini gak main-main Kalau lagi gacor ya waduh mantap mantap mantap gua udah nggak bisa berkomentar lagi sama situs yang satu ini ya karena memang dari awal gua bermain di sini juga waduh mantap banget profitnya coy oke okay, gua bermain di salah satu situs yang memang hmm, gua enggak tahu ya terkenal atau enggak cuman memang tahu gua teman-teman gue juga banyak yang main di sini itu ada kila 77 oke buat kalian mungkin ada yang belum kenal sini kenalan sama kila 77 biar kalian juga ngerasain profitnya seperti apa ya. Udu, cakep sembilan Bu gua udah gak kelihatan ya, teman banget 5 juta cok. Aduh, untung nggak yang max win ya. Padahal max win lagi deh. Eh max winnya enam juta deh kalau nggak salah ya. Eh, bentar, bentar. bentar salah salah-salah-salah. Entah berapa tuh Gue belum pernah ngerasain max di 2400 soalnya <laughs> Oke, okay, barangkali buat kalian lagi nyari referensi situs gacor Ini gue rekomendasiin ada salah satu situs yang menurut gue bagus banget Karena memang dia uh, aman dan terpercaya Selain itu juga dia gacor Silahkan banget kalian coba di Kila 77 ya Kalian bisa cari linknya di website kilat 77 atau kalian bisa klik aja link yang ada di description box gue atau di kolom komentar paling atas nanti bakalan gue kasih linknya di sana ya wow Oke ini kita lanjut putar-putar spinnya dulu ya habis itu kita coba untuk buy spin untuk kita ngetes uh, seberapa kacor ada di dalam spinnya oke okay. Oke okay guys, satu hal yang main gue sampein ke kalian Kalau kalian di sini ada yang masih di bawah umur Please kalian langsung skip aja videonya ya Karena memang video ini tidak diuntukkan untuk kalian Melainkan untuk mereka yang udah di atas 18 tahun Jadi buat kalian yang masih merasa di bawah 17 tahun Harap langsung skip videonya ya yudhu ini gua naikin batch 10.000 aja nyedotnya nggak terlalu nyedot banget gimana sih? ya kayak gitu lah ya pokoknya kalian juga pasti bisa menilai sendiri situs yang bener-bener gacor sama yang nggak bener-bener gacor ngerti kan waktu gua karena banyak banget uh, yang membuat-buat ya kan jadi gua nggak bisa memaksakan kehendak gua untuk kalian percaya nih nih gacor nih kalian harus main gitu nggak bisa jadi kalian yang menilai sendiri ini benar-benar gacor atau enggak ya oke okay, guys ini masih gue lanjutin permainannya ya masih kita ambil turbo spin hmm, 10 aja oke okay, masih di bet sepuluh ribu jadi silahkan nikmatin juga permainannya ya terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai selesai dan sampai jumpa di video gue selanjutnya tentunya dengan bocoran-bocoran short yang lebih gacor lagi. Oke, okay, terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa. Bye.